To the school fans! Balik mengunjungi Padilla and welcome to my IBL 2023 season preview. Oh my god, I'm super hype sih. IBL tinggal dua hari lagi guys yang akan dimulai di kota Bali nantinya. Semoga kalian desa se hype gue sih untuk meramaikan dan juga nonton IBL season ini karena aku think this season could be a special one. Dan hari ini gue akan bikin sedikit preview dan juga sedikit gambaran untuk kekuatan tim-tim IBL dan juga kasih prediksi gue. Dan gue tahun ini nggak memilih Prabu Rara untuk menjadi juara. Jadi tim-tim lain mungkin daktik tuh sekarang ini ya kira-kira Rocky pilih siapa nih, biar gak kena jinx nih tapi hopefully you guys gonna enjoy the preview, jujur gue belum tau sih gue ke Bali atau tidak, sampai hari ini gue belum bikin decision karena memang budgetnya lumayan untuk kesana, jadi gue masih mikir-mikir semoga aja ada rezeki dan nanti bisa ke sana ya guys, semoga bisa kasih kalian juga konten-konten uh, eksklusif dari Bali nantinya, amin, tapi sebelum kita mulai gue mau say thank you so much kepada semua tim manajemen, pelatih dan juga pemain yang kemarin ini sudah mau diliput, agar gue bisa kasih update ke fans-fans IBL dan progresnya tim IBL so once again thank you so much semuanya yang sudah membantu gue dengan konten eksklusif dan juga bikin konten gue semakin menarik so once again really appreciate all the teams coaches, management dan juga pemain kemarin ini and of course thank you so much kepada semuanya kalian semua subscribers gue yang sudah berbaik hati untuk selalu nonton konten-konten gue so once again thank you so much for always supporting this channel jangan lupa guys kasih like dulu guys sebelum nonton like itu gratis guys tekan dulu lah tombol like biar kita bisa 1000 plus likes-nya hari ini biar gue semakin semangat untuk bikin konten-konten IBL sini ini So once again, thanks so much guys for tuning in Kalau gitu, kita langsung mulai aja nih Dengan prediksi top 4 Eh, sorry kok top 4 I'm so sorry, terlalu semangat hari ini kayaknya Oke, okay, kita mulai preview hari ini dengan bottom 4 Terlebih dahulu, dimana gue memilih untuk ada Evo Stander Bogor, Elang Pacific, Cesar Lalu juga Sate Wacan Salatiga Dan Tangerang Hawks Walaupun gue pengen Tangerang Hawks top 10 tapi kayaknya mereka akan ada di bottom four sekarang ini oke kita mulai dari Evans Tandberg Evans Tandberg obviously gue nggak ngeliput mereka sama sekali gue benar buta kekuatan mereka kecuali mungkin gue tahu Dani Christian lalu juga Cio Manuputi Reza Butar Butar and of course gue denger gartnya mereka David Hay ini benar explosive dan shifty wah si cannot wait to watch him lo katakan Prawira, he was kind of killing them so I think he's gonna be a good player untuk Evans Tandberg yang satu lagi gue lupa lagi namanya pemain asingnya siapa tapi yang pasti David Hey ini satu geng guys, geng El Salvador dulu sama Randy Bell dan juga mas Semin Swin dan juga ngomongin tentang Semin Swin ini dia ada di Jakarta guys, standby. Kalau ada tim nanti butuh pemain asing, misalkan kurang puas dengan pemain asing yang sekarang di dua seri pertama, seri ketiga Semin Swin sudah siap di Jakarta. Dia yoga, latihan basket, Sama makan enak terus kok sih Jadi Semin Swin sih. Man, jago Asli jago Lu bisa lihat dia tahun lalu di West Bendis uh, Man, he can create his own shot uh, Bisa 30 poin per game juga So, he is Bener-bener layak banget sih, Untuk masuk ke IBL nantinya so, Jadi, gue gak akan kaget Kalau seri 3 Dia udah diambil sama sebuah tim IBL nantinya Dan ya Ini tiga orang ini jago sih harusnya sih Karena David Hay uh, Sorry, karena Randy Bell sama Semin Swin itu jago Jadi, harusnya David Hay ini juga jago sih Jadi, itu sedikit gambaran kekuatan Dari Evo Standard Bogor Untuk tahun ini Dan berikutnya First kita pindah ke Elang pasti sesar, dimana mereka punya pelatih baru dari Korea, aduh gue lupa terus namanya siapa dia 20 tahun yang lalu tuh udah pernah ngelatih di Pasifik uh, dia udah tau kulturnya dan udah tau juga organisasinya Pasifik uh, uh, jelas tapi ini angin baru, angin segar untuk Pasifik karena mereka ada sponsor baru juga yaitu Elang, um, tapi komposisi pemainnya gue juga gak gitu hafal banget, kecuali pemain-pemain muda yang mungkin seperti Yonatan, Gregorio, dan of course jagoan gue, Dava. Hopefully Dava gonna get a lot of burns this season, karena dia pemain yang sangat talented banget, atletik banget. Nanti he could score a lot of three point shots juga nantinya untuk uh, Pacific. Uh, of course asingnya mereka ada Morakinyo dan gue gak tahu nih si Capri Alston ini akan datang atau enggak karena dia kemarin gue kalah di cedera hamstring. Nah untuk Morakinyo ini he's a huge guy dia akan main dominate the paint area untuk Pacific udah pasti uh, reboundnya akan banyak poinnya karena gue akan kaget nanti Kalau dia terjadi point and 20 uh, rebound game uh, pengalaman banget pernah main di talent juga sih tau gue so he's a big veteran guy very experienced so i think ada beberapa game nanti dia bisa bawa lah untuk Pacific memenangkan uh, season ini tapi sayangnya memang Menurut gue juga kurang deep Dan juga mungkin lebih mereka fokusnya ke development pemainnya Untuk tahun ini Dan berikutnya saya wacana salah tiga Ini salah satu tim yang mungkin akan paling exciting Untuk ditunggu juga di IBL season ini kok kalian udah liat high Of course Jamar Johnson He is very explosive dangdangnya keren banget mainnya ini Dan juga akan menghibur IBL fans nantinya Dan gue gak akan kaget kalau dia average-nya 25 poin per game Karena memang itu harus dilakukan dia untuk bisa early nanti menggendong Satya Wacana untuk memenangkan beberapa game mereka, tapi of course uh, ada Coach Jerry dan juga gue suka banget dengan talenta talenta muda yang dimiliki sama Satya Wacana salah tiga. Kita gak boleh lupa masih ada Lakai. masih ada Michael, masih ada Gregory, masih ada Calvin, rukinya mereka yang menurut gue bisa aja jadi surprise this season. And of course kita nggak boleh lupa ada Randy yang akan ngedang-ngedang banyak untuk Satya Wacana salah tiga. Tadi gue bilang nanti juga mereka. Kayaknya akan fokus dengan development pemain-pemain mudanya mereka Dan kayaknya mereka akan susah untuk bisa menembus ke top 10 di season Dan Marvin Lindsay pun Men, gue harus lihat dia dulu sih ntar pas lagi regular season Selama Selama lagi pre-season ini masih bisa uh, Masih kurang untuk kontribusinya gue harapkan nanti pas lagi regular season Akan lebih baik untuk Satya Wajananya Salah 3 Dan trailer Tangerang Hawks gue suka banget tim ini, karena dia dilatih sama Coach Antonius Joko, kalian tahu Coach Antonius Joko ini knowledge-nya, experience-nya ilmunya banyak banget, ini dia pernah jadi asisten coach untuk Coach Tony Garbelodo, dan juga dengan Coach Gibi dia akan coba untuk implement beberapa sistemnya di tim Tangerang Hawks ini tapi sama ini juga nggak deep sih mereka akan rely a lot on Danny Ray uh, dan juga Tyron chriswell Danny Ray man, let's talk about this guy this guy I think is underrated, under the radar under semuanya menurut gue uh, I think, man, this is the dia bisa nunjukin Kalau dia memang salah Satu guard terbaik Di IBL Gue main nonton Pas dia SMC Asik banget sih. Dia bisa create his own shot 3 poinnya juga Akurasinya lumayan bagus And he got the body I think he got a strong Strong body That he needs this season uh, I think he will be good Untuk si uh, Tangerang Hawks. Hopefully 15 poin per game sih I think that will be good For him this season uh, Tyron Criswell Tahun lalu udah main di Pacific So he knows The IBL really well Dia explosive banget Tahun ini kayaknya Untuk bisa bawa Tangerang Hawks ke playoff Dia udah bilang Gue mau bawa mereka ke playoff Uh, itu dia buktikan main juga waktu lawan SM Dia cepet banget sih poin sih Ngomong, Ngomong langsung 8 poin per game Tembakannya juga 3 poinnya oke okay kemarin ini So very curious sih untuk melihat Tanggerang Hawks ini sejati pegang Mas Joko nanti seperti apa Karena Mas Joko goalnya adalah Untuk bisa menularkan mentality kemenangannya dia sih Kepada anak-anak Tanggerang Hawks ini yang masih muda uh, Ada Anthony Allen satu lagi Ngomong, Ngomong namanya pemain yang tinggi banget Dia itu pernah main di Thailand uh, Tingginya berapa? 6 foot Nain kali ada ya, six foot ten mungkin dia tapi uh, bagus banget untuk around the rim, he can finish around the rim, uh, great rebounder, uh, great defender, lalu juga dia bisa jadi leader yang bagus. Ting main beberapa kali marahin temen-temennya yang mainnya gak bener. Jadi hati ya, ini akan bagus juga dampaknya untuk para pemain pemain mudanya Tanggerang Hawks, but I'm very excited for my boy Rizky Effendi 15 system. 15 season, dong, gila banget sih. Uh, tahun ke-15, lima lagi ngejar LeBron, Eriski, jagoan lo, jagoan lo, the LeBron lima tahun lagi. Stay in the IBL, tapi luar biasa banget. Gua gak nyangka teman gue ini bisa sampai 15 tahun di IBL. Jarang lo kita bisa dengar orang 15 tahun. Mungkin Kelly sekarang ini udah 15 tahun lebih di IBL. But other than that, jarang banget. So this is a big ataupun juga huge accomplishment for him. So I'm very excited to see him. Mungkin juga masih ngetri-ngetri uh, juga. Tapi Tangle House masih ada Winston, masih ada Ardi Ardian, ya eh, kau namanya. <laughs> Lalu juga masih ada Yaya, masih ada Teddy. Uh, they have a good solid six to seven man rotation sih. Tapi setelah itu uh, agak susah ya, agak kurang, agak turun itu pemain-pemainnya. Tapi, tapi, tapi gue gak akan kaget kalau mereka bisa mendobrak ke top ten sih, karena itu. Um, mereka punya uh, punya chance banget menurut gue karena dengan kemampuannya top seven players mereka mereka bisa masih kempit untuk top 10 tapi so far kalau gue sih taruh mereka kayaknya akan finishnya di posisi ke-13. Oke. Okay. Sekarang kita pindah ke bubble berikutnya yaitu posisi 9 sampai 12 ini posisi yang sangat susah banget untuk dipilih karena nilai tim-tim yang mungkin akan tipis banget untuk masuk ke playoff dan tidak masuk ke playoff. Oke, okay. kalau gue pertama pilih of course Bima Perkasa, Bumi Borneo Transfik. Basketball kan semua bilang gak masuk ke playoff sih And then uh, Indonesia Patriots, oke okay, kita mulai dari Indonesia Patriots, obviously mereka gak akan masuk ke playoff uh, Mereka akan seperti tahun lalu sistemnya Nanti pemainnya setelah selesai Regular season akan balik ke timnya masing-masing Jadi kalau Gloria akan main di Ranspik Basketball nantinya, kalau oh, memang Rans bisa Masuk ke playoff, uh, of course LG Juga akan balik ke Bali United, which is gonna be a big boost uh, Indonesia Patriots Menurut gue lebih solid, daripada season lalu Obviously mereka akan ada pemain, aturusiasi ada calon aturusiasi baru untuk timnas yang gua nggak boleh sebutin karena gua udah di warning waktu itu bilang tidak boleh sebutin dulu sampai timnas menyebutkan jadi sangat sayang sekali bang main namanya udah ada di websitenya uh, IBL tapi di take down karena ada drama Brandon Juara yang nanti kita akan bahas juga uh, tapi pemain ini obviously eksplosif banget, point guard posisinya tinggi sekitar 188 uh, Baik dari kalian pun kan juga udah tahu namanya siapa Apalagi di grup discord gue, di grup discord gue udah di uh, Kita udah share, kita udah kasih saling informasi juga tentang pemain uh, calon aturisasi baru ini um, Ya yeah, masuk grup discord kita guys, informasi tentang IBL, tentang Indonesian basketball gak pernah akan ketinggalan guys Apalagi IBL udah mau mulai, rame banget Itu pasti kita tiap game itu pada ngomongin game per game sih pasti Jadi join jadi member and join our discord group um, Ya yeah, selain naturalisasi of course Dame All eyes gonna be on Dame kita mau lihat progresnya setelah mungkin 2 tahun 3 tahun ya ada di Indonesia sekarang ini Dame mengaturlan Bumi Borneo excellent tembakannya makin pede uh, makin kuat uh, makin hustle dia 30 poin dalam Bumi Borneo so this is the year doh For them to become a star in the IBL So hopefully he can do it And of course, gua gak boleh lupa masih ada Elgy Elgy gue suka banget selama lagi preseason ini Dia tuh nusuk-nusuknya tajem banget leap layupnya juga makin mantep Pinter banget untuk pakai screen-screen uh, Dari big man Julian So, uh, LG gua juga berharap menitnya gak akan turun Setelah adanya pemain naturalisasi ini Semoga menitnya masih oke okay, Karena dia adalah salah satu pemain yang paling bertalenta menurut gua Yang ada di Indonesia Patriots kali ini Dan gua gak boleh lupa masih ada Cal Gloria Salah satu pemain yang juga datang dari Filipina kemarin ini dan sudah jadi warga negara Indonesia, Hasilnya juga luar biasa, shootingnya juga makin bagus sekarang ini. Uh, kita tahu pemain-pemain ini semua udah pada latihan di Vegas, satu bulan di Impact Basketball, so they better be better down this season. Uh, and of course ada Daniel Salamena, uh, one of my favorite shooters uh, di Indonesia Patriots ini. Uh, Daniel Salamena juga punya kesempatan untuk menjadi salah satu top scorer sih menurut gue di Indonesia Patriots. Apalagi uh, mereka juga tiap hari, latihan individual bersama Coach Tyler, misalnya to my boy dong Coach Tyler you know getting all these boys ready for the season jadi Menurut gue Indonesia Patriots ini Gue gak akan kaget Kalau mereka akan bisa mengalahkan Banyak tim besar Tahun ini Gue sih feeling dia ada di posisi 9 Atau posisi 10 sih ini untuk Indonesia Patriots So uh, So that's for Indonesia Patriots Yang akan dilatih lagi sama Coach Milos Tahun ini Dan sekarang kita akan pindah ke Bima Perkasa Jogja Bima Perkasa Jogja Gue juga sebenarnya suka banget Sama mereka Apalagi ada uh, Coach Meldi, Lalu dua pemain asing yang mereka Cameron Coleman Dan juga uh, Foucault Nals, Itu cukup solid banget Menurut gue Dua pilihan yang bagus Dua pemain yang sangat humble Sekali dan mereka suka banget ada di Jogja. Uh, walaupun di Jogja, katanya jam enam pagi di sama lato lato. gue <laughs> gak akan kemana Dia videoin story si Cameron Coleman, gitu. Kita jam enam pagi udah ada lomba lato lato. Ada tuh asli, ya, yes. epic banget. Tapi yang pasti, emm. Um, Although, kalau mereka ikram of course uh, Big year uh, Gue gak akan kaget Kalau ikram akan masuk nominasi MVP I think this is year Untuk bisa take over Untuk Bima Perkasa Jogja Kalau misalnya ada Nuka Samuel Devin Restu They have a lot of good players On their team Tapi menurut gue persaingan untuk posisi 8 Dan juga 7 Itu sangat berat banget guys, sangat berat banget menurut gue, jadi itu kenapa kayaknya bimak mereka setahun ini agak akan miss dulu untuk playoff and yang sangat paling disayangkan adalah mungkin Bumi Borneo Bumi Borneo kita semua suka banget sama mereka dan kita juga berharap mereka bisa masuk ke IBL playoffs season ini, tapi mereka nggak terlalu upgrade timnya sih, jadi itu kenapa gue mikir kayaknya tahun lalu mereka miss by one game, one game doang mereka miss last season, mereka dari posisi 9 and this season might happen again, they still have Mr. 40 points Randy Bell, tapi memang duetnya Randy Bell, Cam Ridley ini masih belum bisa menunjukkan kelasnya dia dulu All American McDonald's uh, Mac, sorry, McDonald's All American, dulu Mendy Texas pernah banting Joel Embiid pernah ngedang di depannya Joel Embiid, cuma memang sekarang ini dia lagi out of shape, semoga aja nanti pas season dia bisa mulai balik lagi ke shape-nya dia, dan kalau dia bisa balik seperti ya, 70% Cam Ridley dulu aja wah booming-nya ngeri sih ngeri, tapi Obviously, tahun ini uh, Randy Bell harus kerja keras lagi menurut gue. Dia has put up a lot of points untuk bisa Bumi Borneo bisa compete untuk ideal Playoff nantinya. Dia akan dibantu sama Wisnu. Wisnu, I think, gonna be a good uh, second option scorer nantinya untuk Bumi Borneo. Uh, masih ada Raymond Shariputra, masih ada Agam. Agam, bro. his shooting. 3 point. The preseason. Gila, agam sih preseason sih. 3 asik banget sih menurut gue sih. Jadi, uh, coach. Coach Tony, gua gak ragukan lagi kemampuannya dia, dia pinter banget untuk baca situasi untuk adjustment, dan dia juga berani banget untuk rotasi pemain, so I think Bumi Borneo is gonna be up there up there in the playoff, tapi gua Uh, pengen taruh di disana tapi okay. belum sih tapi uh, amik sari juga untuk rukinya mereka itu Dava I think Dava will get a lot of burn Dava mungkin hot takes gue Dava akan menjadi rookie of the year kalau memang dia bisa dapat kesempatan yang sama ya. opportunity yang sama dan menit yang sama saat dia main di Malaysia dan juga main di ini. karena Dava ini big man yang gak takut sih umurnya masih 21, 20 tahun maybe, tapi banget sih, anak-anak IBL sekarang hajar semua sama dia sih. So, I like his skill set juga sih untuk si Dava. So hopefully Davo will get a lot of burn this season. Oke, okay. berikutnya, Ranspeak Basketball. This team bro, this team is deep. Tapi mereka kehilangan Nuke, Bima Rizky malah mereka kehilangan... Uh, siapa satu lagi? Cokeh! Tiga orang senior yang mereka kehilangan season ini... Itu akan berdampak cukup besar menurut gue... Uh. Itu juga kita bisa lihat pas lagi di Piala Presiden, ya, eh, di mana mereka kehilangan double digit lead di kuartal keempat saat lagi lawan Bali United, di mana mereka kena dengan tembakan dari Lutfi. Uh, ya, yeah, mereka, of course, juga sudah mengganti pelatihnya dari Coach Dalio kepada Coach Bambang Asdianto, aka Coach Embing, Coach Embing mengemban tugas yang cukup berat. Sekarang ini, uh, dia harus bisa memaksimalkan si potensi pemain muda seperti Altov, uh, Edo, Kiang, Lim, Fatur. Viu uh, sekarang, mereka ada juga. Jadi, uh, David Nuban, gue gak boleh lupa. Jadi, coach embing ini harus bisa membimbing anak-anak ini agar bisa bermain dengan mental yang luar biasa dan juga mau fight terus. Out um, of me of destined for a big year juga sih. Tahun ini kita bisa lihat di preseason di 3 poinnya confident banget. main. pas gue nonton, 4 dari lima tripoinnya, kok nggak salah lawan, eh uh, lawan Satya Wacana. I think this year. Orang berharap Althoff ini bisa menjadi second option untuk uh, runspeak basketball. and eh, of course, kita nggak berapa masih ada Hakim Scott, masih ada da uh, Duwam Dawn. Tapi Hakim Scott pasti gila sih. Hakim Scott, 39 years old, impact-nya tiap kali dia nginjek lapangan tuh... Buh langsung poin banyak banget, energi, leadershipnya sangat diperlukan banget dan gue senengnya dia selama off-season itu membantu uh, David Nuban, membantu Althoff untuk bisa banyak sekali punin extra work dan gue bakal bisa lihat sih harusnya sih nanti Althoff dan David Nuban ini akan improve banget season ini and of course, uh, masih ada Tino, masih ada Okiwira, Januar Kuntara yang merupakan veteran players dari uh, veteran players dari Run Basketball, tapi sih mendawa ini sih, gue masih kurang galak gue sama Jeremy, yang kurang galak kayak di PNR, dia bisa nembak sih dia stretch 4, bisa is tapi dia tuh harus lebih galak untuk ribang karena lawannya tinggi-tinggi juga nanti Ran basketball tapi Ran basketball karena be there man they're gonna be there though. Um, with Hang Tuah with uh, with Bali Bali United with Bumi Borneo terus Bima Perkasa itu bakal susah banget sih itu that race though that race for the 6 7 8 spot gonna be so much fun trust me guys trust me so Runs with basketball untuk gua sayang sekali gue belum memilih mereka untuk masuk ke playoff Walaupun mereka itu deep banget sih menurut gue sih But, ini kan prediksi gua bisa aja salah total guys nantinya ya Sekarang kita masuk ke zona playoff uh, Zona playoff untuk posisi ke delapan kayaknya Bali United kayaknya akan ngepas untuk masuk ke playoff season ini. Bali United, obviously seperti gue bilang mereka dapat Bima Riski, Sandy Keceng, Galang Gunawan juga tiga pemain yang senior. Itu penting itu. Kesenioran di IBL itu masih penting untuk bisa mengatur teman-temannya. Of course, big addition adalah juga Coach Tony Garbelotto, and of course juga ada uh, Dior Lohorn Obviously kita harus say prayers dulu pada Coach Tony yang kehilangan istrinya tahun lalu ini. Uh, Prayers, uh, God rest that beautiful soul. And of course, um, Coach Tony tahun lalu, magic bro. Pemain NSA, hanya satu pemain asing dan lokalnya bener, dia bisa, apa bisa. Dia bisa buat sesuatu meraki Bisa sampai posisi 4 loh Menurut gue itu luar biasa banget uh, Tapi Coach Tony sayangnya baru datang memang dua minggu yang lalu Dia baru datang tanggal 1 Januari Jadi dia punya dua minggu uh, Untuk bisa um, memberikan ya, sistem media kepada pemain-pemainnya And of course main di Bali Home court apa Home home team Banyak pressure Banyak orang yang ingin mereka menang Kung hal, mereka lawannya langsung Aduh mana catatan gue hal, apa lawannya Kung hal langsung Indonesia Patriots dan Hang Tua dia Itu lumayan berat juga kayaknya Tapi yang pasti Uh, Dior Lohorn though, that's the guy bro, that's the guy we have to talk about, Dior Lohorn inside presence uh, Walaupun udah gak seagresif agresif ataupun juga se-explosif dulu, sejago dulu, tapi dia masih bisa 18-10 lah 18 point and 10 rebound per game, easy for Dior Lohorn 18 this season uh, Dior ini adalah kuncinya untuk Bali United, nih bisa masuk ke IBL Dan J. Bowie though, aduh J. Bowie ini gue gak tau nih, dia katanya tahun lalu itu Ehm uh, apa namanya NBL top scorer NBA 1 top scorer so I'm very curious about it uh, semoga aja nanti pas lagi season lebih agresif sehingga gue pas nonton dia mainnya kayak agak-agak pasif sih ngoper-ngoper mulu. jadi nanti kita tunggu aja lah ya. kita baru bisa menilai biasanya itu dua seri lah untuk pemain asing jadi kita tunggu and of course lokalnya masih ada Abraham Wenas Surlyadin Rico Lutfi uh, gue harapkan juga si Abraham Wenas will bounce back dari uh, after a so-so season uh, dia punya potensi dan punya skills luar biasa banget and of course Surlyadin ating Gak gonna be number one shooter dan juga scorer nantinya untuk Bali United this season yang nah, gue pas lihat dia main sih, nembak-nambak 3 nya bagus banget ya So, Bali United kayaknya uh, will barely make it uh, to the playoff Dan right? ini akan menjadi playoff pertama dalam franchise history-nya mereka nanti ini Dan berikutnya posisi 7, gue sih jagoinnya Enesa Mountain Gold Timika Oh, I'm so sorry kan udah gak ada Enesanya, mereka baru ganti logonya jadi namanya Mountain Gold Timika Um, kenapa gue naruh mereka di posisi ketujuh? Ini gue basically gue taruh mereka di posisi tujuh karena pemain asing yang mereka kelas sih dua-duanya. Asli pemain asing yang mereka kuat banget, ada new Kick, yaitu uh, IBL regular season, dan juga uh, All-Star MVP last season. Dia juga bisa nyetak point in a bunch and quick. And of course berikutnya, Big Man duetnya Jared Famous, mantan pemain NBA dulu, lalu juga pernah main di ABL di uh, San Miguel Bearman Walaupun memang mungkin dia umurnya juga udah up there, udah 35,5 sekarang ini, tapi, very professional, very strong, dia pasti akan put up big numbers, rebounds, points I'm very sure he gonna make a big impact Untuk Mountain Gold timika. Jadi itu kenapa gue naruh mereka masih Masuk di playoff sih sekarang ini sih Karena berkat dua orang itu Karena dua orang itu bisa ganti gantian untuk Geno sih Walaupun orang memang Kalau kita lihat Si Suvar sama Mike Glover itu Mungkin kurang ya Karena waktu mereka main berdua Tapi itu kan juga karena Mike Glover datang last minute Kalau ini mereka sekarang udah lama bersama, they have the chemistry going on, mereka udah ngobrol-ngobrol mungkin udah bisa tahu atur menitnya bagaimana, so I think they'll be okay this season dan mereka juga mendatangkan pelatih baru yaitu coach Pre Druck, aduh mana nih catatan gue hilang lagi nih, <laughs> wah aduh nama belakangnya dari ya, guys, uh, oke okay, ini dia nih uh, Pre Druck Rocky Padilla, where's the name? Oke, Predak Luki, ca, we got it, we got it. Uh, dia ngelatih di Luxembourg dan juga Vietnam. Uh, gue penasaran sih, gue karena belum pernah NS, apa Mountain Gold juga, jadi gue kurang tahu cara mainnya mereka gimana. Tapi gue penasaran, but they still have a solid-solid local, local players though. Andre Dorim Pandey, John Misail. Ruslan Henki Effendi Dan juga Randika Dan mungkin nanti ada pemain-pemain mudanya Yang bermunculan juga Kita tidak pernah tahu Mereka memang kehilangan Rizky Agung Sih Itu sangat sayang banget Rizky Agung adalah satu pemain favoritnya Coach Tony Gue dikasih tau sama dia Tapi Gue bilang Bisa lah Ketutuplah Sama Jared Famous Ada Tertar juga Mungkin ada beberapa pemain muda Yang baru yang bermunculan juga So Number seven. MSA for me number 7 let's get it so now we go to number 6 number 6 gua memilih salah satu tim yang kayaknya akan turun tahun ini yaitu West Bandit Mansion Sports and of course prayers juga untuk West Bandit uh, saya sangat sayang banget sangat sedih banget dimana salah satu ownernya mereka itu William Onko Wijaya main ini pass away so prayers to them and of course rest in paradise untuk William Man, going to sunos, going going to sung. Saya malah ini adalah salah satu orang penggila basket juga. Um, ya, yeah, main-main ini sedih banget pas lihat beritanya. Tapi, kenapa menurut gue West Beris akan turun tahun ini? Karena mereka, mereka uh, a lot of injuries, man. Mereka a lot of injuries, man. Pas lagi tanding lawan pi, ya, mereka cuma berlapan, bro. So, this is gonna be a rough start untuk Coach Nedas. Karena kemarin kau gue lihat, uh, of course. Rizal ini belum bisa main. His, their new, their new weapon. Rizal Falcone, ini big man yang mereka datangkan untuk menggantikan Widi. Um, untuk ditukar sama Widi ini belum bisa main karena retak tangan. Lalu Habib, gue belum tahu kapan sembuhnya Habib. Uh, Anto main juga cedera nggak main. Anto big yang mereka juga. Uh, Patrick, not 100%. Coke, Pinggang, Prince Williams, Betis. Just too many injuries sekarang ini. Prince sama? Ya, Prince Choke sama Patrick mungkin akan main di putaran satu tapi kita nggak tahu dia 100% atau enggak jadi mereka most likely akan lean towards Joni Rio Dici, untuk bisa mencetak poin nantinya. Um, satu pemain asing mereka pun juga gue gak tau jangan tanya gue ya guys, jangan tanya gue guys, karena gue juga gak tau siapa pemain asing mereka satu lagi, pas gue tanya mereka mereka juga belum ada update, jadi gak tau nanti kalau di Bali tiba-tiba ada asing keduanya kita surprise aja di sana. tapi menurut gue um, mereka lawannya Tuan Rumah, eh sorry, mereka di seri 1 juga lawannya berat-berat, ada Hang Tua, Patriots, Dewa United, jadi mereka harus at least ngambil 2 sih, harus ngambil 2 game daripada kalau mereka ketinggalan 1-3 nantinya di um, seri setelah seri 1 itu akan berat banget, uh, gue juga masih perlu pembuktian dari Coach Nedas. Coach Nedas uh, gue lebih sering melihat marah-marahnya daripada senangnya kayaknya bersama West Bandits. Jadi uh, Coach Nedas masih muda banget sih. Dia temennya Coach Gibi juga dulu. Jadi gue pengen melihat bagaimana nanti dia meramu strateginya bersama West Bandits. sini, dia harus membuktikan sih untuk bisa mendapatkan men kemenangan banyak pas regular season. Prince Prince is good, man. Prince William is good. He can get points. He can create for his teammates. Choke, you will expect. Dia udah jadi choke yang lama lagi. Udah jadi choke yang bisa nyetak poin. assist banyak. And Patrick, I think. Those are the big three, huh? They're the big three, though. I'm, I'm very excited untuk lihat tiga pemain itu uh, bermain untuk West Bandit Kombi... Eh, I'm so sorry. Untuk West Bandit Mansion Sports. Ini kadang-kadang bukan -kadang ganti sponsor, kadang-kadang juga suka susah ya. Maafkan saya. Tapi tadi ada posisi kena Posisi kelima. Are you guys ready? RJ Hang Tua. Oh my God. I'm, I'm choosing them, bro. I'm choosing them. Mereka adalah mungkin salah satu uh, tim yang paling aktif di off-season. Gue lagi cari catatannya dulu. Um, mereka gila, man. mereka aktif banget untuk datangin pemain baru. Mereka datangin, of course, big names juga. Uh, Daniel Wainas, Divta Pratama. Uh, mereka datangin Desmet dan juga Otto. Jadi ini tim DEEP. This is why I pick them number five. DAP itu penting banget di IBL. Artinya apa? gue backing the and everything. Apalagi ntar kalau ada yang sakit-sakit itu, Mereka perlu banget kedalaman skuad ini. Kayak di NBA, lo kalau DEEP, biasanya akan lebih bagus. And of course, uh, upgrade banget. Secara tim upgrade dengan datangnya Daniel Wainas dan juga Divta. Walaupun gue... Dan Darwinus, gue penasaran, kira-kira dia ada di uh, dalam kemampuan yang mana nih? Apakah dia masih bisa jadi Darwinus yang dulu bisa ke 15, 16 poin per game atau tidak? Itu nanti kita harus lihat role-nya dia dengan Amarta, uh, dengan RJ Hang Tuah tua ini. Um, gue penasaran sih, tapi pasti kalau dari di Divta, leadership. leadership, leadership, leadership, leadership itu yang diperlukan sama Hang Tua juga. Dan kalau gue lihat di Pela Presiden pun dia mainnya juga udah gel banget dengan tim ini. So I have no worries untuk Divta. dia dan Mas Kelly Purwanto itu akan jadi dua pemain yang paling senior nantinya. Asingnya. Solid Artinya itu Emmanuel Malu Dan juga uh, Joe Masuolo Semoga bener sih Nyebutin namanya Tapi Emmanuel Malu um, Main di NBL Bersama Kai Soro Kalau lu udah main di NBL You know lah ya I think it's gonna be Really really good uh, Pernah main di Medan juga Di Elang Cup dulu Jadi he's very He's very familiar With Indonesia Orang juga baik banget Kalau kelihatannya Gue belum pernah ketemu sih Gue belum pernah ketemu Tapi dia sering DM gue Oh my God I can't wait, to, wait uh, to meet you Udah ngomong gitu terus Tapi uh, He is very talented, dan juga gue jujur Pengen banget sih nonton dia sih di Bali sih I'm very very honest, and Joe Akhir-akhir uh, ini pas lagi sparing jago banget sih Dia kemarin cepet mencetak 32 poin Saat lagi lawan bumi-buninya, Borneo so, Jadi, dua imports ini Harusnya oke okay banget sih, jadi nggak akan kaget sih Kalau nanti Hang Tuah ada di posisi Kelima guys, so, uh, posisi Kelima, dan Sekarang kita ngomongin tim Favorit gue, yang gue merasa Akan ada di posisi keempat Kayaknya nanti nih, yaitu Prawira Harum Bandung, gue masih belum terlalu yakin banget abis melihat beberapa game dari Prawira Bandung. Mereka menurut gue mereka masih kurang konsisten. Sih. Dan itu adalah problemnya untuk Prawira Harum Bandung. sih Dan itu akan jadi PR untuk Coach David Singleton tahun ini. Mereka dia harus bisa sih bikin timnya itu lebih konsisten mainnya. Karena kalau mereka bisa konsisten, mereka akan kuat banget sih. Dan break saya mereka akan perform terus di preseason dan ntar pas lagi lagi pre-season agak kurang yakin nih. Tapi um, seperti biasa. Ada masalah dengan importnya mereka. Uh, Anthony January sangat disayangkan. papanya kemarin sempat meninggal. So, God rest his soul also. Um, sayang banget sih karena... Anthony January gak balik lagi dan Anthony January itu kalau menurut coach David Singleton itu cocok banget dengan tim Prawira ini jadi touch touch Williams ya touch Spencer touch Spencer. tapi ini versi lebih tingginya nah sayang banget kan gak dapet dan main ini sempat mau ngambil pemain yang namanya Konghala Rick Jackson juga batal akhirnya mereka mengambil uh, satu pemain yang lagi OTW ke Indonesia Kayaknya mungkin udah nyampe kali sekarang ini ya ini pesawat gue kasih lihat fotonya jadi pesawat nih nah namanya udah ada di grup Discord itu namanya tapi uh, nanti pasti sebentar lagi akan di juga sama prawira Harum Bandung akan kaget nantinya. Um, ya kemarin ini ada rumor juga soalnya ada rumor bahwa Abraham mungkin akan ke Jepang. Jadi Gue gak tahu tuh bagaimana persiapannya tim ini fokusnya gimana, tapi gue harapkan semuanya sekarang udah fokus to one goal yaitu win a championship. Uh, Coach David Singleton tugasnya paling berat sih, dia harus keep the locker room together for sure. Uh, sekarang ini of course ada satu pemain asing yaitu uh, Brandon Francis, dia pemain yang luar biasa menurut gue. Tapi pas lagi sparring masih belum keluarin semuanya nih menurut gue, jadi gue penasaran banget nanti di game pertama lawan PJ. There's man menit sih, he has to play 40 minutes dan gue expect dia bisa 25 poin nanti, cause I believe he is really good. Man, my boy Brandon Francis man, I love this game man. So most likely He gonna be playing 40 minutes But this is the biggest season juga Untuk Yuda Saputra Dimana nih season Dia bisa tak poin lebih banyak nantinya Dan dia harus lebih pinter Untuk kontrol tempo juga Dan ini mungkin adalah tahun di mana Yuda berubah Berubah jadi seorang superstar Dan Bram gue harapkan leadershipnya sih Bram harus lebih uh, menjadi leader Harus lebih keras sama teammatesnya Harus ingetin temen temannya Kepada detail game Dan juga biar tetap bisa lebih fokus gue rasa kalau Bram bisa jadi leader yang baik untuk prawira tahun ini they will be so much better And of course masih ada role players seperti Reza, Max Pandu, Indra yang baru datang Indra will be a big help Firdan, Al Anasadi semua harus kasih menit yang berkualitas untuk Coach Dave. Dan kalau mereka bisa ball movement yang bagus 3 poinnya bagus I'm uh, not gonna be surprised They can finish top 3 this season So, emang perang Prawira, let's go Prawira Sekarang kita masih ke top 3 Apakah ini tahunnya Dewa United menembus top 3 For me, I think it is man. I think mereka akan tembus ke top 3 Dengan komposisi tim yang mereka punya sekarang ini uh, Kuncinya cuma satu sih Untuk mereka bisa lolos ke top 3 Yaitu pemain lokal yang mereka semua harus step up Dan membantu importnya mereka Karena dari segi import segi pelatih ini udah cukup banget sih untuk top 3. Uh, sekarang udah tinggal Caleb and Yus menjadi leader untuk tim ini dan juga memimpin teman-temannya untuk bisa memenangkan banyak pertandingan nantinya. Karena mereka Tahun ini dapat pemain-pemain baru yang luar biasa Adit Lalu Firman Dan kita nggak boleh lupa Christian Lim juga kembali tahun ini Itu memberikan size dan juga depth yang luar biasa Adit Intensity, energy untuk defense-nya luar biasa I think defense dia sangat underrated uh, So it's a great pickup for uh, Dewa United Dan juga of course Firman kok katanya uh, Kaleb itu udah spesies langka Tapi gue setuju dengan Kaleb Karena udah jarang ya big man yang old school uh, Bisa main back to the basket Bisa main uh, in the paint area Lalu juga bisa run the floor I think Firman is a big Big upgrade Untuk big man -nya. Dewa United ini juga memberikan Sedikit garansi Untuk Anthony Johnson Jadi kalau misalkan Nanti Anthony Johnson lagi di bench Ada Firman Ada Christian Lim Christian Lim pun Dengan length Dengan explosiveness I think dia bisa juga Membantu Dewa United tahun ini And of course All Eyes ada di Remote Galloway Ramon Galway paling impresif mungkin selama uh, pre-season ini poinnya banyak terus um, shifty banget, smooth banget mainnya enak banget dan dia akan jadi fan favorite menurut gue. Udah yakin lah, banyak banget fans IBI yang nungguin untuk Ramon Galway main tahun ini. Um, gua nggak akan kaget kalau dia akan 40 atau 50 poin game season dan feeling gue dia akan menjadi MVP import. Sedangkan Anthony Johnson ini adalah pick yang luar biasa banget dari Dewa, mereka ngambil dua orang yang udah saling kenal, saling kenal dan intelligence-nya udah 36, jadi dia udah nggak nyari stres, dia udah gak nyari menit, yang penting dia bisa masuk memberikan impact yang luar biasa dengan inteligensinya, dia dia pinter banget untuk bisa nemuin teman-temannya dengan passing passingnya, uh, itu yang paling diharapkan sama Dewa United. Jadi nggak akan ada keirian, kedengkian untuk menit lebih banyak, uh, mereka udah kenal lama banget, mereka boys, they are friends, jadi uh, it's a good combination untuk Dewa United. Jadi seperti gue bilang, udah tinggal Pemain-pemain lokalnya aja sih, dan pemain seperti Ferdian, seperti Dio Tirta, Jason, uh, siapa lagi ya? Leo, semuanya harus bisa support juga sih, agar Dewa United ini bisa masuk ke top 3. I think Coach Maxi kita udah gak usah ragukan lagi kualitasnya dia, jadi I think Dewa sangat deep town ini skuadnya mereka, dan mereka akan bisa untuk masuk ke top 3 this season. Karena kita bina ke top 2, Pelita Jaya Bakri, jual piala presiden kemarin ini, dan juga bikin heboh. Bikin hemoh semua fans IBL Karena tiba-tiba ada nama brand Jawaru Di roster mereka di website IBL Gue juga shock banget Itu main pertama di share di grup discord Lalu gue langsung share juga di instagram story gue um, ada beberapa tim nanyanya ke gue, gue mana tau ya? Ada beberapa tim, jadi WA-nya ke gue, menteleponnya ke gue, gue buyung juga jawabnya gimana? Uh, ya gak ada yang tau, guys. Kalau berada di itu didaftarkan. Uh, so now, makanya di down, di down sama IBL roster 2023 itu kenapa gue juga gak bisa lihat roster 2023. Jadi gue pake feeling-nya kadang-kadang ini untuk bikin preview-nya. But things will get interesting, that's all I'm gonna say. Things will get interesting, kita belum tau statusnya. Hampir sekarang gue belum tau statusnya apakah Juwaro akan main, atau tidak, tapi kalau gue denger dengar ini lebih ke towards kayaknya akan main kalau main sih auto kuat banget ini pelita jaya tapi karena kita ngomongin pelita jaya we're at Joado ya, anda kan juaro tidak datang mereka akan tetap dapat Agak si Gontara, agak si Gontara, memang belum ikut scrimmage, belum ikut latihan, baru ikut latihan, eh sorry, baru ikut latihan doang. Tapi dia udah ke Spanyol, dia harus menyelesaikan kuliahnya dulu. Masih ada enam bulan lagi setahu gua Jadi kalau gue dikasih tahu dia itu baru main mungkin pas lagi playoff nanti untuk Peter Jaya ataupun juga mungkin seri terakhir. Jadi agak sih, oh pemain timnas guys, salah satu guard potensi untuk masa depan juga itu akan menambah, wah uh, gila Peter Jaya makin kuat aja guardnya. Lu bisa lihat Prastawa. Arigi, ya, saya Hendrik Regi akan comeback lagi nanti. Pas mungkin dua bulan, tiga bulan lagi, lalu ada Agasi. I don't know how you're gonna beat that Big man-nya Dominic Sutton Mike Lester Vincent Aldi Wicak Goffin Good luck with that guys I don't know how you're gonna beat that team But, Terus pelatihnya Coach George George Jovicis Which is pelatih yang sangat pintar sekali menurut gue Dan langsung adapt dengan kompetisi di IBL So ini adalah kesempatan besar masih Untuk pelita Jaya bisa membalaskan dendamnya mereka kalah dari Satria muda last season So woo selama preseason season Arigi though. Arigi was well, sama Ashley dari presiden sih um, semua orang kalau gue kasih dikasih apa kasih tahu gue di impact basketball pun yang paling bersinar itu adalah Arigi kemarin jadi man, Arigi I think bisa jadi MVP lokal that's my heart take Arigi, MVP lokal tahun ini kalau memang dia bisa dapat kesempatan dan juga opportunity tembakan yang sama seperti kemarin pas lagi preseason confidence Confident levelnya udah beda banget, through the roof bro Through the roof untuk Ari Dominic Sutton, of course masih penasaran Dia mainnya kok serius seperti apa Dia kayak lagi pengen scrimmage Masih belum ngeluarin segalanya Dia udah pemain yang main di NBA G League uh, Main di Liga-Liga Eropa Besar Main di PBA I think he should be dominate uh, The IBL this season juga So itu adalah harapan gue untuk Dominic Satan Mike Lester akan masuk here and there Untuk jadi pemain hustle Nembak 3 point untuk, untuk Lita Jaya juga uh, Prestawa of course It's gonna be press hour, man. Pressing I'm do press, bro. Uh, ya yeah, asalkan mereka gak ada yang cedera, kayaknya akan susah untuk ngelain PJ sih. feeling gue, mungkin mereka kalah 2 sampai 3 kali doang sih sama reguler. I think that's max. Max. <laughs> uh, jadi, em uh, I think gue gue ngomongin Pita Jaya harus ngomong Pita Jaya terakhir tapi menurut gue ya mungkin Pita Jaya regular season akan juara sih menurut regular season ya uh, tapi tim to beat sih masih satu ratus dua puluh karena mereka adalah the defending champion uh, tahun kemarin ini jadi uh, mereka masih the team to beat untuk di IBL season ini tapi menurut gue mereka gak akan finish number one kini di regular season kayaknya akan finish number two di bawahnya Pelita Jaya uh, karena mereka ada beberapa pergantian di off season ini obviously Widi coming in Rizal Fakoni coming out Rizal Fakoni a big piece itu sedikit mengurangi size dari uh, dari Satria Muda Pertamina uh, and of course masih ada uh, Elijah yang baru sembuh cedera and AJ West juga joining in so banyak kali perubahan ini tapi mereka persiapannya udah cukup matang sih kalau gue lihat dari segi chemistry dan komunikasi selama skrim sih luar biasa lah mereka udah kayak ada telepati lah satu sama lain oper-operannya uh, kemarin juga pas lagi piala presiden menurut gue memang karena mereka minim banget sih persiapannya untuk bisa mengikuti turnamen tersebut itu kenapa mereka menurut gue kalah and ya yeah, mereka punya a different fire Menurut gue pasti masuk regular season ini Apalagi mereka mungkin aja Melakukan sebuah sejarah lagi Yaitu tripeat Terakhir itu tripeat Kalau gak muda juga sih um, Jamannya Coach Jobel masih main ya Lalu juga kalau gak kata Quadruple Ini infonya dari salah satu member gue Yaitu Mas Rama Parinanto Thank you so much Dia adalah fanatics nomor satu Di grup member gue um, Ya ini ada sebuah Sa ataupun juga something special Yang bisa dilakukan sama pemain SM sekarang ini gak semua orang, semua tim bisa melakukan Tripit sih, jadi semoga aja tripit ini Gak mengganggu konsentrasi para Pemain satria muda si season ini cause it's gonna be really special sih If they can do it, Arki um, Of course, masih... Uh, dia udah 35 tahun sekarang ini. Uh, dia harus memaksimalkan sih... Tahun-tahun uh, dimana dia masih bisa... kontribusi besar juga untuk satria muda. Uh, dia harus punya 5 cincin juara. Dia mencoba untuk mendapatkan 6. Biar kayak MJ. Dan juga kalau dia bisa menangkan 6 cincin juara... Dia harus masuk sih ke gold Conversation. Menurut gue orang dia... Agak disrespect ya. jarang banget orang yang ngomongin dia tentang gold uh, gold Conversation sih. Jadi... Um, ya itu untuk Arki. menurut gue kuncinya untuk SM bisa juara adalah... Uh, ataupun juga untuk bisa tripit adalah wing players nya mereka, yaitu kita bisa mulai dari Arki, lalu juga Juwan, Sandi, Erga, dan Afan. Itu adalah menurut gue pemain-pemain akan penting banget, jadi uh, menurut gue sih paling kuat untuk wing position masih dibilang adalah saat remaja pertama ya sih Jacob Pemain-pemain ini, mereka shooter terbaik Indonesia juga. Kalau mereka bisa dengan konsisten menembak 3 point, I think Satria Muda will have a great chance untuk bisa melakukan repeat nantinya. And of course, mereka berharap banget dengan Elijah, dengan range-nya dia, dan juga defense-nya dia. Uh, AJ West, AJ West harus came in juga untuk bisa provide uh, a lot of block shots, dan juga uh, rim protection sih nantinya untuk si Satria Muda Pertamina. But... Satria Muda memang kita nggak usah ngomongin lah mereka juga selalu setiap tahunnya memang standarnya udah jadi juara, ekspektasinya menjadi juara. So they will be up there, they will be up there. I think Koshobel will prepare his team really well this season. Oke okay, itu sedikit preview aja sih dari gua untuk season kali ini. Sekarang gua akan memberikan prediksi gue, uh, of course yang jadi juara IBL 2023. ribu dua dak tiga. pada semua nih semua tim. Tapi kok gue sih obviously dengan kekuatan dan juga um, Semuanya sih komplit banget itu tim bisa di dia bisa nyerang dari outside, bisa nyerang dari inside. I feel like ini juga tahunnya Arigi, so I think Pulita Jaya Bakri man gonna be the champion di tahun 2023 ini. Uh, they just too strong man. Apa iko nanti Arigi datang, eh sorry Agasi datang, dan apa kalau mau juara bisa join beneran sih. Man, that would be tough to beat, that would be tough to compete with sih. Tapi, uh, ya gue akan memilih Pelita Jaya Bakri untuk menjadi juara uh, IBL 2023. And obviously, gue akan memilih uh, Ariki sebagai MVP lokal. Dan juga gue memilih Ramon Galway sebagai MVP uh, import. So, itu di... Uh, sedikit preview dari gue untuk kalian menonton IBL dua hari lagi hopefully you guys enjoy the preview Semoga, maaf banget gue ngomongnya terlalu cepat karena kok enggak makin lama ntar videonya dan gue juga lagi berenergi banget sekarang ini dan sebentar lagi harus pergi sih ke uh, press conference-nya Satria Muda Pertamina so once again thank you so much guys for joining me today jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys again very soon peace out everybody